Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar pertama Para ya ada kabar spesial banget nih Dari Ayah Kejora Kita lihat di akun instagram pri pribadinya Ayah Kejora di sini mengunggah sebuah postingan foto Cute bersama Mama hari ini para ya Wow tentunya pasangan kapal terkiut tahun ini persahabat ya, bikin gemes, bikin bahagia aja melihat kedua orang tua dari dede Lesti ya, mudah-mudahan ayah kejora dan mama tentunya selalu diberikan kebahagiaan, amin, ya robbal alamin, dalam postingan tersebut tentunya ayah kejora menuliskan sebuah kalimat caps dan dikatakan pasti cie cie katanya ya, aduh, pastinya dong ayah, kita semua para fans tentunya selalu mendoakan untuk leslar dan keluarga Leslar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Salah satunya di sini dari Om Kevin ya, Disitu mengatakan dalam kolom komentar Cie Cie Pasti at Ayah Kejora Ada juga nih banyak sekali komentar Dari Akun Lesdibilar Galeri Underscore disitu mengatakan Couple goals ke bapak dan mama katanya persahabat ya. Wow, tentunya ini adalah pasangan masa depan Leslar bersahabat ya. Mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan dan support buat keluarga Leslar. Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya bersahabat ada unggahan dari Rani Da ya. Kita lihat aja. Tentunya. Rani DA3 mengunggah sebuah postingan foto bareng si cantik dedek Lesi kejoran Ini satu jam yang lalu di Ape, Sabat, ya Tentunya disitu ada Sebuah kalimat caption dikatakan Berbukalah dengan yang manis-manis Katanya ada komentar langsung nih Dari si cantik dedek di Disitu mengatakan I miss you Katanya ya, wow kayaknya ada yang lagi Kangen-kangenan nih persahabat ya Mudah-mudahan pertemanan mereka Selalu diberikan kelancaran terus Sabat, ya Mudah-mudahan juga dedek Lesti banyak yang selalu mensupport dan mendukung warsabat, ya wow ini kayaknya Dukungan dari Rani DA3 warsabat ya Untuk dedek Lesti Kejora Kita lihat juga di guest pribadinya Rani mengunggah Sebuah postingan foto lagi bersama Si cantik Lesti ketika acara Tasbih ya, di sebuah kalimat Caption juga dikatakan kangen deh Lesti Kejora katanya ya Mudah-mudahan saja mereka bisa Bertemu tentunya bisa menghabiskan waktu persahabat ya bersama-sama untuk melepaskan nih mudah-mudahan saja kita selalu doakan untuk mereka selalu diberikan kebahagiaan amin, amin. ya robal alamin selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial ini momen spesial buat kita ketika di acara poles ya, persahabat ya tentunya poles kali ini luar biasa buat kita bahagia juga nih tentunya banyak sekali pertanyaan kepada dedek lesti salah satunya di sini tentunya dedek lesti ketika ditanya ada nggak sih sifat kak bilar yang baru dedek sadari setelah memasuki bulan puasa wow ternyata tentunya jawaban dedek lesti memang luar biasa banget pasabat ya tentunya sifat rizki bilar yang dedek baru sadari pasabat ya adalah selalu bersedekah pasabat ya itu tentunya jawaban dedek lesti yang sangat luar biasa yang mana tentunya semakin membuat para fans bangga, ya, alhamdulillah, Rizky Billar tentunya di bulan suci Ramadhan ini selalu banyak bersedekah bersahabat ya. Ini adalah contoh yang baik buat kita. Tentunya Rizky Billar adalah contoh panutan buat kita semua yang selalu berbuat baik dan selalu bersedekah kepada orang tentunya yang membutuhkan persahabat ya. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa Rizky Billar adalah inspirasi buat kita semua. Banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan juga dari para fans, yakni dari akun Instagram. BDBs underscore yang berkomentar, dia bisa menempatkan diri, no, si Dede aja kagum, katanya ya. Ada juga komentar dari akun Instagram. Ustaz so, itu mengatakan bukan hanya dedek yang merasakan kalau Bilar itu benar-benar anak yang baik Kru pun merasakan dan membenarkannya Masya Allah banyak orang netting Bilar seolah-olah mereka tahu benar siapa Bilar Padahal ketemu aja gagah Tapi orang-orang yang berada di dekat Bilar yang satu pekerjaan malah sering ketemu Bilar Mereka benar-benar merasakan dan benar-benar tahu kalau Bilar adalah orang baik bersahabat ya Tuh sudah dijelaskan dalam komentar sahabat ya dari salah satu fans ini menunjukkan bahwa Rizky Billar adalah orang baik ya. Ada juga momen spesial ketika di acara Poles nih yang mana tentunya Leslie Kejora menyampaikan bahwa Rizky Billar itu paling romantis, lebih-lebih romantis sahabat ya. Tentunya ini diungkapkan di acara Poles bahwa Rizky Billar adalah orang yang sangat romantis perhatian. Tentunya paket lengkap Pak sahabat ya bucinnya Luar biasa juga kata dedek Lesti Pertama, ya wow ini kayaknya definisi jodoh Mudah-mudahan saja tentunya Lesti dan Rizky Secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan Bayang sekali komentar juga dalam postingan ini Pertama, ya yani dari akun Kalisan ini Yang berkomentar Oh gengsi orangnya Apalagi kalau di depan umum laki-laki yang -laki begitu ya. Ada juga komentar dari Setio Dhani yang berkomentar, masya Allah ya deh, coba bisa mendoakan orang terbaik buat kedua anak baik ini, amin. Respon yang positif nih dari fans. Mudah-mudahan, tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada hubungan mereka dan tentunya kita menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Inilah informasi di malam ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minucakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.